Kompetensi keahlian pemasaran Praktek unggulan siswa berupa cash register Display barang Praktek kerja industri berada di BBJS Ketenaga dan Suryamo.